Aila umurnya 15 tahun ya Waktu upacara di sekolah kesurupan Kapan tuh Aila? Kapan saya kan tidak pergi? 20 Oktober. Sebulan yang lalu ya? Di mana tuh? Sekolah. Ah, upacaranya di mana? Di, di Jepang, sekolah. Sekolahnya di mana? Di Siantan. Di Siantan. I. Jalan Budi Utomo Itu siang ya? Malam Oh malam Malam di atas waktu isya Jam berapa? Jam 8 malam Acara Pramuka Pramuka Kegiatan kan? Pramuka kan? Kemudian benturkan kepala ke tembok Hari ini berulang benturkan kepala ke tembok. Ini 18 November ya? Di rumah ini. Itu Ayla sadar nggak? Ingat nggak? Nggak ingat. Ini siapa yang lihat? Yang menyaksikan? Aila sering mimpi buruk? Mimpi yang menakutkan, apa biasanya tempat sempit berada di tempat sempit dan gelap? Kalau mimpi tentang binatang, kayak ular, anjing, enggak mimpi ketemu orang yang sudah meninggal enggak waktu upacara itu tanggal 8, eh ben, 22 Oktober apa yang terakhir lali, eh, ingat lagi upacara, lagi berdiri kan Ayla, oh, Ayla waktu itu di UKS, ndak ikut upacara. Ikut, oh di tengah upacara, ndak mampu dibawa ke ruang UKS. Lalu itu baring apa duduk atau apa di ruang UKS? Duduk, jam sekitar jam 8 malam itu ya. Lalu apa yang terjadi? habisnya habis itu saya bangun sudah ditepuk sama di sama itu bina apa oh, pramuka pramuka ditepuk-tepuk nah. oh ingatnya pas ditepuk-tepuk itu oh, okay. langsung sadar maksudnya lagi duduk tuh apa yang terjadi misal sakit kepala dulu kah atau apa ngelihat penampakan apa lalu hilang ingat tuh apa yang dialami Sakit kepala, sakit kepala hmm. ya. Habis itu, ndak ingat apa-apa. Hmm. Sekarang ini, apa yang dirasakan? Apa dingin? dingin. Apa lagi? Deg-degan, deg-degan. Ayla bisa lihat jin. Dari kecil ya. lihat penampakan gitu Enggak Enggak ya Kecil itu tadi pernah dia penah ini juga Sama... apa namanya Bilang juga Waktu dia kecil mana? Di rumahnya di Singkawang Dulu kami tinggal di Singkawang Dulu tinggal di Singkawang? Tinggal di Singkawang Karena kami umur Berapa ya? 3 tahun, 4 tahun lah Akhirnya Ini aslinya orang Sambas kah? Kami itu pernah datang Dari? Dari Singkawang Dari mana? Keluang bapak dari Jawa Bapak Jawa Barat, Ibu? Lampung. Lampung Pertama tinggal di mana? Di Singkawang Berapa bersaudara? Lima Ini? Nomor empat Yang dijemputnya yang nomor lima Pertama tinggal di Singkawang Singkawang Singkawang itu Ya, maghrib ya. ya, maghrib itu dia pasti marah-marah gitu. nah, misalnya Kalau ibu ngaji atau dia marah? Kalau ibu ngaji atau sholat, nah, dia marah? Ya, marah umur. Waktu umur 4 tahun itu? Saya lupa, tapi 4 tahun 3 4 tahun, umur, ya. umur 3 4 tahun? Hilang itu, salah ya, hmm. ya, ya. Di sana? hilang ya, ya, ya. Singkawangnya di mana? Sungai Di belakang sampai di Sungai. Okay. ayo kita mulai rukyahnya ya. Baru sih. Bismillah. Awwal bi Allah min ash-shaitan alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kamal salatul ala Ibrahim ala ali Ibrahim mina khamidum majid. لا شفاء <hesitation> شفاء كشفاء لا يغادر <hesitation> بسم الله <hesitation> من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس <hesitation> عين حاسد <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> Bismillah, Arki. Min kuli, seik. Min syarik kuli, nafsin atau ainin, pahsiden. Allahu, yashfiq. Bismillah, Arki. Ada rasakan sesuatu air lah. Hmm? Mual. Kepalanya jadi berat. Ya. Bisa duduk di belakangnya. Duduk di sebelah. A'udzu wa wa ALLADHI YUWASWISU FI SUDURI N-NAS MINAL JINNATI WAN-NAS WASAFATI SAFFAFAZ JIRATI ZAJRA SATTALIYATI ZIKRA INNA ILAAHAKUM LAWAHID RABBUS SAMAWATI WAL ARDI WA MA BAYNAHUMA WA RABBUL MASHARIQ INNA <tuchar> ZAYYANNA SAMA'AD DUNYAA BI ZINATI NIL KAWAKIB WA MIN KULLI SHAYTANIN <hummingapanese>. MARID LA YASMA'OON ALA AL MALA'IL A'LA WA YUQZAFOON MIN KULLI JANIB MAN لو أَنزَلنا هذا القرآن عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرحمن الرَّحِيمُ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنا يسبح له ما في السماوات والأرض wa huwa azizul hakim apabila ada jin di badan ini yang mengganggu yang menyakiti keluar lewat mulut lewat muntah atau sendawa keluar dari badan ini keluar lewat mulut lewat muntah atau sendawa tolong dorong belakangnya dari pinggang ah, ber... pegang gantongnya Aila pegang gantongnya Aila Ailah. Sasu bahanal ladzi. pegang kantongnya. Nah, pegang. Nah, pegang kantongnya. Sasu bahanal ladzi bi yadihi malaku tu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Tuju sini tangkunya. Gini gini. Masuk ke tangan saja. Ah. Keluar lewat mulut. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Fasubahan aladibiyadihi malaku tukulishai iwa ilaihiturjaun keluar yang ada di kepala yang ada di tengkuk yang ada di dada yang ada di perut keluar lewat mulut dengan izin Allah. Fasubahana la malaku tu kulishay iwa ilaihi turjaun tepuk pundak kanannya, ah tepuk, tepuk, tepuk, keluar yang ada di pundak kanan, keluar lewat mulut dengan izin Allah sebelah kiri, ah. ya bu. Fas ya, Dorong lagi. Keluar lewat mulut, keluar lewat mulut dengan izin Allah. Okay. Tolong tepuk kepalanya tepuk Bu tepuk Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un keluar yang tersangkut di leher keluar yang tersangkut di leher tepuk Bu tepuk Bu keluar yang tertahan di leher keluar lewat mulut dengan izin Allah Eh, dah, udah. Apa yang dirasakan sekarang Ayla? Kepalanya masih berat? Masih. Tolong tepuk kepala bang, sini bang, tengah-tengah sini bang, sini bang tepuk-tepuk ndibelai. Nih ini, nih kayak gini nih. Ah, tepuk-tepuk. Subhanalladzi tepuk. bi yadihi malakutu kulli syai'in turja'un. Keluar yang ada di kepala, keluar lewat mulut, keluar lewat mulut dengan izin Allah. biar saja, nah, dah, dah, udah. Bismillah. Ya, keluar lewat mulut. Bu maaf, itu ada kamera. Ibu jangan di situ. Ibu sebelah sini aja. Subhanallah di bidadhi malaku tu kulishayi wa ilaihi turjawan. Keluar yang ada di kepala. Kaya <tuh> <Seperti> gini kalau apa? <tuh> enggak keluar jinnya, kalau dia belai-belai. <tuh> ya, keluar lewat mulut. Luar Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turju'un Ya, Luar <coughs> Luar yang tertahan di leher Luar yang ada di kepala Ya, luar semuanya Luar Kulli wa ilaihi kulli wa ilaihi nya Sininya berat Sini Kepalanya masih berat? Kepalanya masih berat? kepala anda tengkonya Dimana? tengah-tengah <coughs> ya keluar yang ada di tengkuk <tuh> ya keluar Alhamdulillah. Perutnya sakit tidak lah Dadanya susah tidak? Enteng. Enteng rasanya. Ibu ada rasaan suatu waktu mendengarkan bacaan saya? ada. Abang? Baru datang. ini siapa adanya ya? Eh, kakaknya. eh yang nomor dua, ini nomor empat yang pertama <tuk> yang coklat. <tuk> <tuk> ya, ini baru juga. datang juga enggak, oh dari tadi ada, ada. ada keluhan juga kah selama ini? tidak ada sih <tuk> ya ini enggak ada ya kalau ada kedengaran kan bacaan saya belakang ya? Kalau ada biasanya reaksi Bu. Kalau ini duduk sini aja kalau mau coba sekali. <laughs> Ki keluarga ini. ada sesuatunya enggak uh, saya tuh lagi tidur ya nah. itu kan bisa dibawa ini dipegang ini dia kok tidur sama ini kan saya tidur sama dibunuh Waalaikumsalam pak nah, pak ya. maaf ada kamera nah jadi waktu tuh saya udah kembangun dikit-dikit tapi masih kembangun gitu tetap kepala asa dia yang megang gitu saya pikir dia ini biasa kan dia suka muh mmm, gituin mamanya kan ish dedek ya kok sudah dia menger Oh, Beh, gitu. Oh, dia nih yang megang Ibu nih. Ah, iya. ini tidur ke sana. Kapan Dimana Bu kejadiannya, itu? Bu? Ya, se Kesurupan itu, uh, itu. 22 Oktober itu. Hmm? Oh. Ya, dia, dia tengah malam itu, kepalanya dijepur jenturing ke tembok. Tembok. Hmm. tembok itu sadar nggak Aila? Nggak sadar, iya udah. Iya macam sih, dia ini macam, hmm. cuma apa? Tapi air matanya tuh berminyak. Nah, lah, udah ya. lah, udah keluar, dadjunya. Ya, <laughs> karena waktu di sekolah tuh saya jemput, itu udah gimana gitu? Saya udah udah tahu kan karena sih kan tuh aduh, iya. Ya untung masih bisa gitu kan dibawa pulang, iya. Dibawa ya, pulang aja dulu buku itu udah ditidurin, baringkan sini, tahu tuh bangun deh ya, kita <laughs> ya, bacain juga juga, dibacain <laughs> di, di, ya di, kan. di, di sini di... ya sendiri lah baca, itu aja kan, kebisanya terus sama dia, tidur ini Bum. boneka apa sih? Pokemon, kah? ya, Pokemon hah? abang itu Pokemon Pokemon hantu, kata, tidur Pokemon, <laughs> Pokemon. <laughs> jadi ini mau di terawang dulu, Bu ada ndak isinya? mau diterawang dulu. Ya, Bismillah. Talo ya. bu. Hmm. Ada satu lagi wanita tapi udah saya buang tuh. Dia dia kalau nggak buang nikah itu ketakutan banget. Hmm. Udah saya terawang dah bu. Tidak nampak apa-apa. Aduh, ndak bu, ndak, tahu, ndak tahu. Ini ndak ada, biasa aja sih. Ini boneka ya. Saya malah ndak jelas ini apa, kayak Pikachu bukan kayak gini kan? Bukan. Pokemon yang kuning itu kan maksudnya kan? Iya iya. Hmm. Ya, muda <laughs> Iya kayak kayak pusing gitu pak, matanya. Iya. Kalau di matanya ya kan cuman pusing gitu. Cini hmm. <laughs> gak eh Cini kan? Ya, Allah Intinya gini Bu uh, Ayo, aduh-aduh, aduh-aduh, pintar Cerita ayo, ayo, <laughs> Cerita yang dia di sekolahnya itu Yang waktu upacara, Api Unggun yeah. Tadi kan saya tanya, Katanya dia ndak, ndak kuat ikut upacara Terus bawa ke UKS, terus pusing Lalu hilang ingatan yang yeah. ndak ingat apa-apa ya Terus katanya dia membenturkan kepala ya di situ ceritanya ya ceritanya yang dia ingat waktu ditepuk sama pembinanya mungkin waktu di itu eh bangun bangun sadar sadar gitu mungkin waktu dia mulai sadar ya artinya kalau memang cerita itu benar kan kita cuma dengar nih kalau katakanlah benar gitu ya waktu dia benturkan dia kan orang normal kan ndak akan melakukan kayak gitu kan arti kita anggap dia ndak sadar waktu itu kalau ceritanya seperti itu ya ndak sadar pertanyaannya kenapa dia ndak sadar kan Uh, ya yang berlaku di masyarakat kita kalau yang model gitu itu ya salah satu yang dipikirkan adalah kesurupan hmm. Oh kesurupan maksudnya itu ada jin gitu pak ada hmm. jin yang menguasai pikirannya dan badannya terus menggerakkan dia gitu kan hmm. ya maklumlah kalau acara pramuka malam-malam gitu tuh saya tidak heran bu kita tidak munafik lah pak itu memang ada di lingkungan kita kok saya juga pernah ada uh, waktu itu Uh, perempuan umur 21 tahun 21 tahun dia datang ke klinik saya tempat saya kerja ini kakinya luka nih Pak kiri kanan di punggung kakinya ini luka setiap bolong-bolong gitu Bapak tahu teratai Pak buahnya apa yang bunganya ya kan ada bijinya tuh kan itu Pak kalau bijinya diambil bolong kan ya. nah kayak gitulah bentuknya di kakinya tuh bu jadi kakinya tuh nebel kulitnya tuh nebel merah kehitaman gelap gitu ya terus bolong-bolong gitu isinya tuh nanah tapi ya. udah kering jadi kayak bergaung gitu katanya itu lukanya sudah eh sorry umurnya 19 tahun lukanya itu sudah 2 tahun berarti dia dari umur 17 tahun kan umurnya 19 tahun dia bilang Udah ke dokter spesialis kulit mana-mana. Belum sembuh. Uh, terus saya tanya, kenapa datang ke saya? Saya kan dokter umum. Saya kan bukan dokter ahli. Kalau ini kan ahlinya dokter kulit kan? Dia bilang, ya saya udah bingung pak, katanya. Udah ketiga dokter spesialis kulit masih belum sembuh. Siapa tahu di sini, katanya. Saya cobalah uh, tanya, mungkin ada hal mistis di balik ini kan? ada kejadian apa 17 eh, di dua tahun yang lalu sebelum luka ini apa ya enggak ada sih katanya coba ingat-ingat lagi ada enggak peristiwa istimewa kejadian apa gitu baru dia oh iya katanya waktu itu saya waktu SMA lagi kemah saya lupa di daerah mana di masih di inilah di Kalimantan Barat malam-malam itu saya membuang air panas dia bilang di belakang kemah pak Jadi tenda belakangnya kan hutan kan Dia buang air panas Set Terus dia hilang ingatan Hilang, maksudnya enggak sadar, kata teman-temannya Dia kesurupan, yang wah, gitu Kayak bukan dia lah Kesurupan terus diobatin Setelah itu uh, Dia mulai ini gatal katanya kulit Di kakinya tuh Gatal, gatal, gatal, gatal Terus digaruk, berdarah, bernanah demam gitulah. kalau secara medis sih nampaknya itu kayak uh, kaki atau kulit yang infeksi jadi ada infeksi kuman biasanya bakteri ya kumannya di yang menembus ke dalam kulitnya jadi membuat nanah gitu kalau secara medis tuh itu cuman anehnya kok gak sembuh-sembuh dan dia pun merasa ini sem gak sembuh-sembuh terus saya tanya selama ini kamu sering mimpi buruk gak? iya katanya sering mimpi ular mimpi jatuh katanya selama dia sakit tuh akhirnya di Rukiah ya, bu ndak diobatin secara medis waktu dia konsul tuh, di klinik saya tuh terus saya Rukiah ya. ada reaksi dia muntah-muntah dia bilang kakinya panas uh, terus saya buatkan air Rukiah ya, dipercikkan di kakinya itu dipercik-percikkan gitu terus dia muntah habis dia muntah dia bilang gatalnya hilang tapi lukanya masih ada ya. ya itu kan udah jadi medis kan lukanya masih ada nah tuh Gara-gara itu, camping. Jadi jadi itu ndak heran saya. Hmm. Ada yang pramuka itu kan main gitar, ya, Pak. Enggak. Main gitar terus ada kesurupan, ya. gitu. Biasa ya, itu. Biasa emang kayak itu. gitu. Pas api biasanya itu. Iya. Jadi maksud saya gini, Bu. Hmm. Kalau memang itu beneran kesurupan, yang tanggal 22 Oktober itu, hmm. pertanyaannya, jinnya itu masih ada di badannya, Pak udah pergi kan gitu kan? Iya. Ya. Karena kejadian dia menurunkan kepala lagi kan, ada lagi waktu di rumah ini. Oh, ada. Ya. Kapan itu, Bu? beberapa jarak kali, seminggu lah seminggu setelah itu pak ya. oh, berulang terus pak berulang-ulang berulang Sore itu dia nyender di sini tahu-tahu dia dia lagi nge HP Tau -tau dia tahu-tahu dia mandi langsung tuk, tuk, tuk. gitu terus tengah malam juga pernah eh, terus maghrib-maghrib pernah dia nyekel ya, ya kalau gitu. itu baru itu nyekel diri sendiri nah, nah ya nah itu kan itu yang kita fahami ya kesurupan dan berarti asumsinya kan masih ada di badannya nih Mungkin yang dari sekolah itu pak, kejadian pertama kali Terus masih di badannya Kemudian setelah di tadi Itu kan ada reaksi tuh Ada reaksi waktu saya baca Rukiah Sebelum Rukiah pun katanya udah deg-degan Rasanya apa, mual ya Nah setelah dibacakan Rukiah Berat di kepalanya sama Terus dia muntah kan Setelah muntah hilang Nah itu biasanya menandakan Sudah tidak atau sudah keluar dari badannya gitu Wallahu a'lam. Karena kalau itu hanya sekedar reaksi, reaksi psikis biasanya hendak akan ada reaksi seperti ini kalau di Rukia. Misalnya gini, Pak. Maaf, misalnya nih, Bapak stres. Misalnya nih, Pak, maaf ya, Pak. Ya, Bapak ada masalah terus, Bapak stres terus, Bapak tiba-tiba menturuan -tiba kepala gitu kan? Terus, Ibu bilang, "Dokter Indah, tolong Rukia, suami saya, jangan-jangan dia kesambet nih ya." Saya Rukia, Bapaknya tenang-tenang aja. Apa yang dirasakan, Pak? Tidak ada saya baca lagi baca-baca baca. Bapak enggak ada reaksi apa-apa. Saya tanya, "Apa yang dirasakan, Pak?" "Enggak ada." Sampai yakinlah saya, "Oh, ini enggak ada jin di badannya, Bu." Terus, "Kenapa Bapak mentur-menturkan kepala?" "Ya saya itu pusing aja banyak pikiran." <laughs> oh, ternyata <laughs> itu karena karena psikis gitu, Pak. Nah, biasanya kalau cuman atau sekedar psikis, kalau dirukyat itu enggak ada reaksi apa-apa, Bu. Nah, tadi kan Aila ada reaksi seperti itu. Ya, wallahu alam, Bu. Ya Allah yang lebih tahu. Nah, mungkin benar lah itu. Jadi mungkin itu yang ganggu dia waktu di sekolah itu, mungkin sampai sekarang gitu, sampai yang tadi itu gitu. Wallahu a'lam. Ya, kami sih setelah kejadian itu di rumah ada lagi, tetap yakin memang ikut gitu. Iya. Karena benar-benar kan bisa gak tenang. Ngikut, gak mungkin. Bu. Iya. kalau gitu nggak tenang, ninggalin dia sendirian. Ya, gitu? Iya bu. Kalau dia sendiri tuh dia tiba-tiba, ya kalau sendiri ya gitu tuh mm -hmm. kita lihat kalau pas kita tunggu kita jangan ngobrol sih enggak maka nah, kalau saya udah minta bisa lah di sendiri iya oh iya makasih pak Putih. jadi iya makasih sekolah di Bu, di Utomo itu sekolah apa? Sekolah SMK, SMK. Hmm. Kalau Aila sih memang dari kecil dia Sering ada suka Ada mistis-mistis itu suka suka emang ada sering gitu Bapak. Iya, Bu Waktu umur berapa tahun ya? Tiga tahun dia? Dua tahun, Dua tahun, tahunnya ada tahun, tahun. Kalau dia ada yang Naji itu marah-marahnya hmm dia juga. Hmm. Loh, kalau yang hal-hal kecil gitu kayak yang hal mistis-mistis gitu dia maksudnya ada ngalamin gitu Ibu, di sini udah berapa lama? Di sini baru baru 40an. Sebelumnya di di DW Pila Elektrik. Tanjung Hulu. Tanjung Hulu di sana berapa lama? Lebih 2 tahun. Kenapa pindah-pindah? Karena ini sekolahnya mau ke, dia satu kuliah di Untar, yang satu di ini Tujutomong kan, oh. kan, kan Tanyungulu kan terlalu jauh hmm. Kan? Hmm. Awalnya di Singkawang ya Bapak, apa ininya Pak, pekerjaannya nah, Ini, saya bangun ya Oh Masya Allah Ibu ndak kerja ya? Anak-anak jadi enggak. semua pak Masya Allah Bapak <laughs> kerja keras ya pak Dan kuliah Yang berkeluarga baru si abang? Baru Berarti cucu satu baru bu ya? Satu Alhamdulillah Pernah balik ke sana bu? Ke Palembang? Ke Lampung? Ke Lampung Lampungnya di mana bu? Di Lampung Tengah <coughs> Kalau kalau saya sebutin tempat, saya tidak sih orang yang tahu Lampung langsung ke sini. Apa, Bu? Lampung Sugih. Lampung Sugih itu daerah paling rawan terhadap daerah penanggulangan. Rawan Kupanya apa? Itu kejahatan nih. Itu. Ah, kejahatan manusia. Lampung tengah sendiri. Kejahatan ya, manusia. Kriminal <laughs> ya. Kriminal ya. Nomor 1. Dulu aja waktu kami zaman sekolah tahun 91 90 90 91 itu kasus kejahatan di Lampung Tengah itu per menit satu. Secara statistik pak ya? ya secara statistiknya. Kalau tulang bawang tuh di mana? Tulang bawang Lampung Utara. Oh. Ke atas lagi berarti? Ke, lagi. Ke utara. Ya, kan? Itu transmigrasi. Jawa, kan, sudah rame, pak. Jawa. Jawa ya? orang cerita cerita Aila aja udah ada yang lewari, tuh. Kalau mau diobatin ada. Gak? Oh iya. Oh di Siantan tuh nah, banyak kan iya, Pak, di siantan tuh banyak dukun Tanya. Pak. Saya ditanya pasien, saya ke diundang pasien ke Jakarta Pak. Dia nanya dokter Indra katanya di Pontianak tuh banyak dukun kah? Banyak Bu, saya bilang. Padahal kota ya, iya sebetul. Jakarta pun banyak loh. Ibu aja nggak tahu, ibu aja nggak tahu. Banyak dukun tuh di mana-mana. Cuman hanya karena orang biasa dari mulut ke mulut tuh kan ngomong, Oh kalau di Kalimantan tuh di Ketapang, orang jadi orang image wah oh, Ketapang, kalau Kalimantan Barat tuh Ketapang, kalau Jawa tuh Banyuwangi itu. Padahal se sebenarnya di semua tempat tuh ada mereka. Ya macam tempat inilah kelahiran dari ibu saya itu Darut. Di sana itu kota santri. Ya. Tapi yang namanya tempat pesugihan segala macam dukun-dukun itu banyak di sana. Eh, iya, <laughs> iya pak. Banyak. Ada pasien saya di Siantan dulu pak Dia cerita Dia minta Rukiah bu Dia minta Rukiah Dulu pernah Ya terjatuh ke kesyirikan gitulah. Dia diajak tetangganya pak Ke Gunung Kawi oh, iya. Kita ke sana minta dia bilang Maksudnya itu Buat penglaris dagang gitu Buat apa namanya pesugihan gitu pak Ke Gunung Kawi dia bilang sini kalau minta di Sungai Kapuas mau nak ngasih? <giranya> <giranya> ya, pak ya, Jin buaya, Bu. Pasen-pasen nih, Pak, di sini nih, Pak. Kalau saya rugi, ya. kalau kesurupan tuh jadi buaya. Oh, oh, Kayak cicak itu apa. di bawah Ehh, itu. Nah, Jadi kan ada <giranya> yang nah, apa, bulu, bulu Balang, atau apa. Dari Bagaimana Sungai Kapuas ya. <giranya> Iya ada. ada. Ada, Bu. Pasien tuh yang dirukiah tuh ada yang kesurupan, ada yang tidak Kalau kayak gini kan tidak kesurupan. Nah, yang kesurupan tuh macam-macam, Bu. Ada yang karakternya kayak perempuan ini. <gulis> <gulis> <gulis> ada yang kayak har harimau gitu. Ada yang kayak binatang pokoknya itu. kami itu sampai 2 bulan, Pak. Hmm? bulan, Itu pas di gitu. Kakake. Di daerah Nusapati itu. wala itu yang Gunung Batu itu ya. Ada setiap hari juga sampai guntagan tuh tempat itu enggak santai. Banyak itu biasanya itu bu. Tapi sembuhnya itu justru dibawa kepada terkalian. Ya. Oh, iya. <laughs> jadi saya, itu biasanya batu. banyak. Hmm. Jadi seolah-olah tuh tidak sembuh. Padahal misalnya dia dirukiah itu bu, mungkin keluar keluar. Tapi, <tapi, <tapi karena <tapi banyak, banyak, jadi tidak sembuh gitu bu. Mungkin dia terbuka ininya. Secara gaib tuh terbuka badan jadi dimasukin gitu. Hmm. katanya -kata si jenit jenitlah ke ke oh, santrinya kan ah kan? santrinya nanti santri yang serang iya santrinya kesurupan kan jenitnya dipindah ke santrinya nah. gitu ya. ya terus santrinya kesurupan gitu kan ah iya terus uh, seabis itu langsung dibawa ke keraton dimandiin air keraton hmm Jadi, ya, ya. pergilah dia mana berani lawan keraton <laughs> <tuh> langsung itu dia kan sampai 2 bulan itu itu iya. sampai nggak bisa bangun bangun ya. sehari iya. tahu-tahu abis disiram air tu langsung berdiri langsung sehat iya. langsung bangun. sakti ya hmm. itu waktu itu sampai saya masuk masukkan ke sana kok ke rumah sakit jiwa ya. iya sampai ada dulu apa dia nggak tidur sampai berhari-hari nggak bisa itu, tidur. Biar tidur. tidur iya masa saya nggak tidur iya dulu waktu saya masih mahasiswa ada tuh saya dikasih pasien sama dosen saya kan untuk uh, presentasi kasus. <coughs> dia gangguan jiwa, kalau masyarakat nyebutnya gila, Pak. Ya. Yang ngomong sendiri, jalan enggak pakai baju jalan, ngomong sendiri marah-marah itu. Kalau secara medis kan diagnosisnya skizofrenia namanya. Skizofrenia. Itu, Bu, saya karena ditugaskan apa menganamnesis dia istilahnya kan, memeriksa dia lah gitu. Jadi saya ditugaskan ke rumah keluarganya itu di Sungai Rengas keluarganya Sungai Rengas saya datang sana ketemu ibunya terus saya tanya gimana ceritanya katanya anak saya itu kerja di Ketapang kerja perusahaan kayu gitulah lah apa kayu lapis mungkin pokoknya perusahaan kayu terus konon kata kata teman-temannya ya di situ tuh pak ada telaga di sekitar perusahaan tuh ada telaga kan di hutan tuh pak Uh, yang berkembang di masyarakat setempat, telaga itu ada penunggunya. Jadi tidak boleh mandi, ngambil air, pokoknya jangan itu telaga jangan dideketin deh itu. Nah dia karena tidak tahu mungkin ya pulang kerja mungkin karena panas mandi pak, hmm. mandi terus kesurupan kata mereka ya, kesurupan tiga hari tiga malam diobatin sama dukun-dukun lokal situ, tidak sembuh. Akhirnya dibawa pulang ke Pentiana kata kata keluarganya. Sejak itulah dia gila, katanya. Itu kan secara medis tuh aneh, Pak. Apa hubungannya mandi di telaga? Terus ada titik-titik, titik-titik, sizoferenia gitu. Itu enggak, ndak logis. Itu kok ini sebabnya, itu ndak logis. Beda ceritanya, misalnya gini, Pak. Bapak kebakaran rumah, misalnya tuh, Bapak stres terus. Bapak ngomong sendiri setelah enam bulan gitu kan, ngomong sendiri, ndak bisa tidur, marah-marah diperiksa di dokter, oh ini schizophrenia uh, tegak diagnosisnya, ndak bisa membedakan realita, ada halusinasi tapi sebabnya logis kan, karena ada peristiwa yang traumatik gitu nah ini kalau secara medis tuh aneh saya juga waktu ngelapor kasus, laporan kasus kan bingung saya menyampaikan ke dosen saya, dok ini ceritanya dia mandi, terus dia kesurupan terus dia jadi gini gitu Ya, diketawa inilah saya sama dosen saya. Kamu nih ini ceritanya, ya, saya tulis apa ada ya kan? Kata keluarganya kayak gitu kan, kita nulis namanya "Alo anamnesis pak Eh, yang diwawancara itu keluarga pasien, gitu. ceritanya seperti itu yang mereka tahu ya. Sebenarnya kalau di di challenge gitu kan bisa aja sih. Oh, mungkin dia stres di sana sendirian, dia begini ya. ya, mungkin mungkin aja sih. Kalau mau diargumentasikan kayak gitu kan tapi ya saya tulis apa adanya cerita dari keluarganya kayak gitu saya ya, saya ya kalau benar berarti benar lah kalau salah ya kalau keluarganya bohong berarti salah lah gitu kan yang jelas itu gitu. oke cukup saya rasa ya semoga tidak ada gangguan lagi Amin. Ayla, ya hati-hati kalau memang apa acara camping kemah gitu Enggak usah lah di hutan di sekolahan tuh namanya sekolah tuh kan adanya orang pas sekolah aja pak kalau malam dia sepi kan? Kosong ya. Mungkin dia di tempat jin. Jin itu kan enggak suka dia ribut-ribut, menyalakan -ribut, api. Mereka tuh enggak suka terganggu gitu Pak, karena tempat mereka. Makanya mereka ganggu. nyerang balik gitu. Sama kayak kita misalnya kencing di pohon misalnya. Hmm. Itu kan misalnya ada ada jinnya misalnya ya. Kita kencing di situ kan marah dia, kurang ajar rumah saya dikencingin ya. Dia nyekik misalnya gitu. Ini wajar dia ganggu yang ribut-ribut di hutan tuh, kayak orang naik gunung tuh, Pak ya. naik gunung kencing sembarangan, naik gunung bawang pontong sembarangan naik gunung nyanyi-nyanyi siul-siul jinnya marah, ganggu gitu kan karena itu tempat mereka itu, ya wallahualam. Allah, wa Oke, okay, cukup Alhamdulillah